Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi dengan channel Santri Tombi Yobong Ini mau perakitan buat pengaliran air ke kolam kita, guys. Ada kolam baru lagi, guys, kolam terpal. Soalnya ikannya sudah melebihi kapasitas, guys. Sudah full. Kita mau wano sebagian ikannya kita pindah ke sini, guys. bangtaes Banggar Nah Dan alat seadanya nih Kita coba dari tambel Cari pasnya di mana guys <tos> Sedikit pemaksaan guys Nah alhamdulillah. Tahu uji coba guys nah, cari patuh dulu guys kita tidak Goyang kesana Dan alhamdulillah, guys Pakunya lelah-lelah juga pemanfaatan barang bekas pakunya juga bekas semua bekas tapi bisa menjadi kolam yang cantik guys ukuran dua kali empat jadi ini tempat khusus untuk tamu guys nah, sebelum naiknya tamu nanti disuguhi pemandangan indah nah, langsung melihat ikan karya Om Tatang Santri Tom Byobong. Ini beliau sedang merakit bagaimana aliran air bisa masuk ke kolam terpal yang baru dibikin. Kita cek bagaimana hasilnya. Disepit dulu. Pipa pipanya untuk keamanan ya. Itu seboleh om Sama atas nah, Di bulurnya guys Yang nah, atas nah, Ini macam kayak tower ya. Disambung nah. Pakai pipa dan loleh, selang di, kanan, guys. Mana ini sumber airnya om Coba ini kita cek itu, Ayo tamat, nah, Kita ya. ikuti guys Ayo, terbang, Jangan lupa like, comment, dan subscribe Karena Like, komen, dan subscribe yang Anda berikan Kepada channel kami Sangat membantu untuk proses Pembangunan Majelis Bukit Selawat. Nah ini sumbernya guys Sumber air ya Dari Sana, dari atas Kuala Lihat itu guys ayo monggo guys nah. kita tinggal dan kita lihat ya setelah dipasang disambungkan pipanya kita coba ini karya Om Tatang luar biasa subhanallah alhamdulillah nah, lah mengalir guys mengalir guys mengalir bisa, guys mengalir, untuk kolam terpal ya guys. Jadi aliran di sana dari Kuala terus ngikuti sambung sini, lah akhirnya sampai di sini guys. Luar biasa untuk kolam. Ini rencana ikan apa Om yang dipelihara Om? Insya Allah nanti ada ikan nila, baru ada ikan mujair, sama ikan mas guys. Nah itu. Karena persiapan nanti kalau ada tamu kan hiburan di dan dia ya, kasih nah, di jadi luar biasa niatnya untuk menjamu tamu yang datang untuk bisa dimakan selak keligus untuk hiburan memancing luar biasa Barang barangsiapa memuliakan tamu maka Allah juga akan memuliakan luar biasa hmm. nah, santri Tambiopeng mudah mudahan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala hmm. oke Om uh, ini air juga kayaknya sudah mulai terisi bagaimana sambil Uh, ini menunggu terisi penuh kita cek pindahkan ikan sebelum pindahkan ikan nanti persiapkan anu dulu buat pembuangan nanti sebenarnya kalau sudah penuh kan nanti anu meluap kita siapkan nanti guys. pembuangan guys. supaya enggak dilidak nanti guys oke okay. oke kita sudah ikan ikan yang merah benang ikan layang merah, kenal, mungkin, mungkin kecil, Yang kena masih ini ikan jahe sama ikan apa tetes? Ikan kubu yang kayak modelnya kayak ikan kalau di sini bilang ikan cepat jadi nggak besar tadi. cuma tadi agak malu malu guys dan jangan lupa like komen dan subscribe sebanyak banyaknya guys karena subscribe membantu channel kami untuk bisa lebih maju lagi guys melayanian cukup selawat dan Nanti di atas kolam ini rencana ditaruh sayuran, guys. Jadi kotoran ikan ini dimanfaatkan sebagai pupuk alami. Nah, Nantikan di channel berikutnya, guys. Bagaimana kolam sekaligus berfungsi sebagai media tanam. minta guys. Ini Yang besar sukanya biar terjun Jangan lupa Om, habis ini pasang pembangannya Om. Oke, pembangunan biar tidak melebihi kapasitas deh. Oke nantikan di channel berikutnya guys. Terima kasih. Assalamualaikum.